Halo guys Nah pagi ini kita akan memasak Nasi goreng Hongkong Kong guys nah, Ini bahan-bahannya ada Sosis Kemudian ada pentol Bawang merah, bawang putih Kemudian kita kasihkan Ada timun sama Tomat Nah ini kita persiapkan Spesial nasi goreng ini untuk Aldivo Channel ini ya. Yang kebetulan nginep di sini guys. Nah, pokoknya terus pantengin terus ya. Kita mau prepare prepare dulu, nanti kita lanjutkan lagi untuk proses pemasakannya. Halo teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memasak nasi goreng ala-ala yang kita buat spesial nasi goreng Kazakhstan. Oke nah, teman-teman semuanya ini bisa nonton video kita sampai habis ya. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe yang akan tanda lonceng di bawah itu agar teman-teman mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Oke kita lihat dulu. Di sini minyaknya sudah mulai mencair ya. Ini kita paduan minyak goreng yang masih fresh sama paduan mentega. Nah kita aduk dulu sampai minyaknya benar-benar Panas dan merata. Nah di kita sudah siapkan bumbu-bumbunya yang sudah kita racik sedemikian rupa. Nih seperti ini, ini bumbu, bumbu. Ada selat, ada lada dan nice lain sebagainya di sini ya. Kemudian, ini yang kita siapkan. Ada sosis, ada ini apa? Bawang bawang putih sama bakso ya. Kita masukkan dulu bumbunya ya oke teman-teman ini telurnya sudah siap kita kita kopi dari tadi kita masukkan ya ini nasi goreng spesial dari negeri seksan ya kita buat untuk tamu kita mas aldivo nah, mungkin bisa cek di channelnya ya oke kita yang pertama kali kita akan hancurkan telur ini ya. Nah, kita hancurin telurnya teman-teman kita hancurin usahakan untuk apinya ini kita pakainya yang kecil aja ya biar nanti diharapkan di bumbunya itu bisa menjadi sedap dan meresap ini ya, sama nasinya jadi biar itu teorinya ini. kalau kalau dikasarkan seperti itu nah, kita pilih bumbu ini sampai benar-benar agak kering ya Oke kita tunggu sebentar oke nah setelah ini kita masukkan bumbu-bumbunya kita masukkan nih bawang merah dan bawang putih yang sudah kita tumbuh hancurkan kita masukkan teman-teman oke kalau sudah, kita aduk lagi sampai baunya benar-benar kerasa, ya. <tuh> Kalau kita rasa sudah, bumbunya sudah masuk sejak baru kita nanti tambahkan yang lainnya. Hmm, rasanya benar-benar mantap. enak tenang. Nah, oke teman-teman, setelah ini sudah bumbunya sudah benar-benar masuk meresap, sudah enak bumbunya sudah terasa, kita lanjutkan untuk nih bakso sama suksesnya kita masukkan ya, oke masukkan sosis sama bakso kita aduk-aduk sampai sosis dan bakso ini menyatu matang nah jadi seperti ini guys itu uhuh. hmm aromanya hmm nasinya oh, olala banget ini nah ini ya uh. ini nasi goreng Kazakhstan ala-ala untuk tamu kita yang spesial ini mas Aldi ini ya. kita juga ingin buatin sama mas Lali mantan dan tim-timnya kita buatin nasi goreng Kazakhstan oke kita tunggu dulu sampai benar-benar matang. Oke, teman-teman. Nah, ini kita lihat Yang selanjutnya ini adalah sayuran sawi. Nah, ini kita masukkan lagi ya di sini ya. Kita masukkan. Nah. Jadi, nasi goreng kasep terdiri dari empat sehat lima sempurna. Jadi semuanya dapat teman-teman Ada telur, kemudian Sosis Ada pentol Kemudian kita tambahkan Sawi Mungkin teman-teman kalau suka Ini bisa ditambah dengan kubis juga ya Tapi sesuai selera Jadi kita yang pakainya yang tengah-tengah saja Ya. Nah selanjutnya kita masukkan Nasi yang sudah kita agak dinginkan Biar nanti Bulir-bulirnya ini agak me Memisah teman-teman ya. Kalau nasinya ini tidak kita Dinginkan dulu Biasanya ini terlalu lengket Ini untuk apinya tetap kecil biar nanti bumbu sama nasi dan lain-lainnya ini bisa menyatu ya bisa benar-benar meresap kalau kita pakainya api yang besar lama nanti rasanya kurang uh kurang yuhu. nah ini kan ya benar kan tuh oh, luar biasa nih rasanya uh oh, hmm hmm nanti untuk teman-teman semuanya kalau pengen belajar nasi kazakhstan nanti bisa lihat di deskripsi ya nanti saya catatkan tubuh bumbu bumbunya ya bisa ditirukan ya ini nasinya hmm. nanti kita bisa review lagi rasanya seperti apa uh Nah, teman-teman, ini yang ke selanjutnya. Ini kita masukkan kaldunya dari Kazakhstan, sudah siap. Bukankah kita sesuaikan aja? Nanti, kalau kita kurang, bisa kita tambahin lagi ya. Nah, kita aduk, Nanti ada lada, kemudian kaldu. Nah. Kemudian, kita garamnya, garam Himalaya. Ini kita spesial memang Untuk apa eh, Apa namanya Garam Himalaya ini Bagus sekali untuk kecerdasan otak kita Jadi kita benar-benar memasak ini bukan Ala-ala eh, ya Memang benar-benar kejagasan benar, -benar Kejagasan semi India nah. Jadi Ini <tuh> Oke teman-teman kalau sudah kita tambahin lagi sausnya ya saus tiram kita masukkan secukupnya aja ya sesuai dengan porsi kalian. Nah ini ya jangan lupa tambahin garam uh, biar nanti kalau apa rasanya dia bisa pas. Kemudian tambahin lagi kecap ya kecap sesuai dengan selera biar tidak begitu pucat ya oke kita anggap sudah selesai kita aduk lagi masih dengan api yang kecil ya teman-teman semua jadi api kecil aja dulu lihat benar-benar semuanya menjadi satu dari kesatuan nah teman-teman semuanya semuanya sudah beres yang terakhir kita tinggal melakukan plating, nah ini bisa dilihat di sini ya, di sini, ini, ini. ini ada, ada telur, kemudian tidak ada acar, nih telur goreng, ini manis, kemudian ada selada, kemudian ada timun, yang tentunya ini tidak pernah ketinggalan berambang goreng, sama timun, oke ya, kita mau set dulu, nah, nasi yang sudah kita buat tadi. Ini sudah kita siapkan. Nah, kita tata dulu. Seperti ini, ya. Teman-temanku semua. Biar nanti hasilnya juga bisa. Wow. Hmm. Nah, kita tata. Seperti ini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ya. Oke, okay. sip, rata-rata hmm. lagi teman-teman. Uh, -teman. oh. ini satu lagi. Oke, okay. nah, kita proses dulu. Uh, ini. Oh, ini namanya nasi goreng kasaksan yang terdiri dari empat sehat lima sempurna. Ada karbohidrat, ada kalori, ada protein. Uh, oh. hmm. Nah kalau sudah kita akan mulai proses plating Oke okay? Cut Oke okay, teman-teman semua kita waktunya untuk plating Kita biar ada uh, warna pelangi ini untuk menggugah selera kita Untuk makan ya Ini bisa kita kasihkan Garnis karena ini juga tidak hanya buat hiasan, tapi juga bisa dimakan teman-teman ya. Wow, oh, mantap kan? Wow, uh. hmm, kita taruh telur. Wow, oh. inilah nasi goreng Kazakhstan yang terdiri dari empat sehat, 5 sempurna. Oh, ada protein, ada vitamin, ada karbohidrat. Wah, komplit ya pastinya. Oh, teman-teman di rumah bisa mencoba ini. Ini ada cup ada tempe. Nah, tempe goreng, untuk telur juga kita goreng medium, tempenya juga setengah medium. Uh, hmm, uh, lala, uh, nah kita kasihkan ini yang namanya acar, teman-teman. Acar, uh, hmm, mantap. Uh, ini acar Ush. hmm wuh wuh sedap sekali ya hmm nah selanjutnya kita taruh nih bawang goreng nih teman-teman ya kita kita buat kreasi ini ya biar kelihatan Oke okay. nah uh oke okay, nah hasilnya seperti ini uh. Uh. Nah. biasanya kalau orang Indonesia ini tidak pernah ketinggalan dengan yang namanya karupuk hmm biar ada tipsnya ini bisa kasih kerupuk. Wow. Oke ya teman-teman. Nah, selesai. Oke teman-teman semuanya sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel Madu TV. Inilah kita telah membuat. Makanan nasi goreng khas Kazakhstan yang terdiri dari empat sehat, 5 sempurna. Terima kasih buat sahabatku semuanya, teman-temanku semuanya yang sudah menonton dan mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Silahkan dipraktekkan nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi bumbu-bumbunya apa aja dan cara memasaknya seperti apa. Terima kasih. Jangan lupa yang terakhir like, share, komen dan subscribe agar kalian mendapatkan video yang terbaru dari Meduk TV. Terima kasih. Salam sehat.